dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia salam bediler. berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya DJ Riffle Kediri Jawa Timur oke sahabat berjumpa dimanapun kalian berada semoga saya selalu ya sahabat Bediler dan kali ini saya akan merekomendasikan senapan angin yang sangat cocok digunakan di medan outdoor yaitu dengan berbagai macam varian gamu kamuflase dan juga custom ranting kering ya sahabat Bediler. nah di depan saya ini sudah ada dua jenis senapan angin yang berbeda OD tabungnya dan juga berbagai macam varian popor, nah yang pertama yaitu ada senapan angin Gejruk DWP Fusion dengan OD19 dengan varian popor gamo-kamoflase dan yang kedua ini ada senapan angin Gejruk DWP Fusion 2560 dengan popor custom ranting kering ya sahabat bediler nah daripada kalian penasaran oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya, tapi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 Senapan angin gejlug DWP Fusion 2560 Dengan varian popor custom ranting kering plus manometer ya sahabat bediler Nah jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya Nah jadi untuk senapan angin ini memang sangat direkomendasikan Untuk berburu di Medan Outdoor karena apa? Untuk senapan angin ini memiliki varian popor custom ranting kering ya sahabat bediler Jadi ketika kita berburu di medan outdoor maka kita akan terlihat lebih menyatu dengan alam sekitarnya Sehingga untuk sasaran hewan yang akan kita bidik itu tidak akan kaget ataupun lari ya sahabat bediler nah untuk spesifikasi singkat dari senapan angin ini yaitu memiliki panjang laras 60 cm yang di dalam larasnya ini terdapat 9 alur ya sahabat bediler kemudian untuk tabungnya ini berdiameter 25 mm dengan ketebalan kisaran 2 mm nah untuk pengisian angin senapan ini bisa menggunakan dengan dua cara ya sahabat bediler jadi yang pertama bisa menggunakan dengan pompa gejruk manual yang digajurkan ke tanah dan yang kedua bisa menggunakan pompa senapan angin PCP yang dikhususkan ya sahabat bediler nah jadi untuk hasil tekanan angin yang dihasilkan dari senapan angin ini pun juga sangat maksimal yaitu bisa mencapai di angka 2500 sampai dengan 3000 PSI ya sahabat bediler dan tentunya untuk uji power yang dihasilkan ini juga bisa lebih kuat dan lebih besar yaitu bisa mencapai di angka 1100 fps ya sahabat bediler Nah ini juga sudah dilengkapi dengan grendel senapan ya sahabat bediler Jadi untuk grendelnya ini memiliki sistem putar tarik hingga 5 tarikan Jadi semakin banyaknya tarikan dari grendel senapan angin ini Maka juga semakin besar pula untuk uji power yang dihasilkan ya sahabat bediler Nah oke kemudian untuk varian popornya powernya ini berkustom kering ya sahabat bediler Nah jadi ada ranting pohon kering berwarna kecoklatan dengan perpaduan berwarna abu-abu ya sahabat bediler dan tidak lupa untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan ya sahabat bediler jadi sahabat bediler bisa mengecek ataupun melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin oke sahabat bediler yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga 2.225.000 rupiah sahabat berdiri sudah mendapatkan senapan angin gejluk big game terbaik di seluruh Indonesia versi dari jaya airifal Oke kita lanjut ke senapan angin yang kedua Nah untuk senapan yang kedua ini ada senapan gejluk DWP Fusion 1960 dengan popor gamo kamuflase ya sahabat bediler, nah jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya nah senapan angin ini juga sama seperti yang sebelumnya, jadi untuk senapan angin ini juga sangat cocok sekali dan sangat direkomendasikan untuk berburu di medan order ya sahabat bediler, dan tentunya untuk senapan angin ini juga sangat cocok digunakan untuk berburu di hewan kecil, sedang maupun besar seperti babi, biawak, tikus, dan hama yang lainnya ya sahabat bediler nah jadi untuk perbedaan dari di senapan angin ini dengan senapan angin yang pertama, yaitu terletak di bagian Ode Tabungnya dan juga di bagian popornya, ya sahabat Bediler. Nah, untuk Ode Tabung dari senapan angin ini memiliki Ode Tabung 19 mm dengan ketebalan kisaran 2 mm, ya sahabat Bediler. Dan untuk pengisian anginnya pun yang dihasilkan bisa mencapai di angka 2000 sampai dengan 2500 psi. Dan tentunya, untuk uji power yang dihasilkan dari senapan angin ini pastinya juga lumayan. Luar biasa mantap bisa mencapai di angka 1100 fps ya sahabat bediler Nah kalau perbedaan dari varian popornya yaitu terletak di bagian model ya sahabat bediler Jadi yang saya bawa ini bermodel gamo kamuflase ya dengan bervarian corak Sedikit perpaduan warna hijau, abu-abu dan juga merah ya sahabat bediler dan yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau dan sangat murah yaitu dibanderol di angka Rp1.765.000 Sahabat Bedirah sudah mendapatkan senapan angin gejruk di game terbaik di seluruh Indonesia versi dari Jaya Airyfall Nah jadi itu tadi ya sahabat Bedirah untuk ulasan senapan angin gejruk yang sangat direkomendasikan untuk berburu di Medan Order Nah bagi kalian yang berminat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 saya undur diri dulu dan salam bediler